Halo Bro kembali lagi dengan saya di channel Korek Gas Pro sekarang konten ini mau ngerakit RC yang lanjutan dari konten sebelumnya sekarang kita nggak usah bahasa basi lagi karena video yang sebelumnya udah saya jelaskan dan ini ada sedikit tambahan saya bikin modifikasi ada sebuah plat dulu 4 biji yaitu ini buat baterai Dan ini buat Nempatin komponen-komponen seperti ESC, receiver Atau modul-modul yang lain lah Seperti ini Sebelum kita rakit Kita kasih grease dulu bro Karena kan di Mana? Di Pas baru datang, kita mesti cek dulu apakah udah ada grisnya atau belum. Biar grisnya nggak rontok, bro. Oke, bro. Kita cek dari transfer case dulu, oke? Okay? Untuk jenis bautnya ada dua, bro. Yang panjang sama yang pendek. Jangan sampai ketukar, yang pendek di sini, buat yang panjang di sini. Kita lihat bro, apakah udah ada kerisnya atau belum. Kalau nggak ada, kita bisa keris ini. Ini tipe trans transfer case untuk... Tiga gear dalamnya ternyata belum bro, kita greasing dulu. Saya menggunakan grease ini, Bulgari murah meriah, sekitar nyampe nah, 20 ribu, tapi lumayan lah. Gak usah terlalu banyak, bro. Yang penting ada pelumasnya, biar mata-mata gearnya tuh gampang rusak. Oh ya, saya lupa. Kalau untuk baut kita gunain cairan yang namanya Loctite. Perekat. Jadi kita untuk mengencangkan bautnya tidak perlu kencang-kencang, asal nempel aja. Si perekat cairan itu akan otomatis jadi lebih kuat. nggak usah banyak-banyak cukup segini Oke okay. dari Chris dan ini juga biasanya kalau girebok udah digrease nah. berikutnya kita akan rakit coba lihat ringbes, kopel belakangnya, oke, kita akan paket ini. Jadi di sini ada beberapa ukuran. Untuk link rod itu ada beberapa ukuran. Jadi ada yang panjang. Itu yang panjang biasanya saya tempatkan di bagian gardan belakang dan yang pendek untuk di depan. Ini sebelah kiri saya. Untuk gardan belakang inti ke depan Oke bro Kita pasang Oke bro Untuk perakitan gardan Udah beres Suspensi udah kepasang Link juga udah kepasang semuanya Depan belakang udah beres Sekarang tinggal kita pasang Ke frame Bro, untuk pemasangannya ini kan ada dua posisi, bro. Ini posisi bagian luar pinggir serta posisi bagian dalam. Nah, untuk bagian posisi tengah di gardan itu menyilang ke luar. Di frame sini, sebaliknya yang di luar gardan, linknya dimasuk ke dalam ke plat bagian uh, transfer case oke okay, bro kita pasang bro oke okay, bro frame nya udah jadi nih sorry nih bro uh, saya skip karena memang pemasangannya lumayan agak lama jadi eh uh, depan kalian udah jadi frame nya jadi gardan udah pasang seperti ini jadi, kalian bisa lihat posisinya seperti ini, yang belakang juga seperti ini, kalian bisa lihat di bagian luar, yang dua ini buat di frame sasis seperti ini, oh iya satu hal lagi nih buat kalian yang mau bikin versi 110 terus menggunakan eh, paket frame yang yang tipe gearbox seperti ini nih, seperti ini. Kalian bisa lihat seperti seperti ini. Terus ada transfer case-nya. Nah, saya sarankan, saya sarankan nih ya. Kalian milih gardannya itu ini rumah gardannya itu di pinggir Kenapa di pinggir? Kalau nggak di pinggir, itu untuk rumah gearbox. Kalian bisa lihat yang ini nih, itu bisa mentok ke rod atau ke kopel. Tapi kalau memang sudah kita menggunakan gardan yang... Tempat gearboxnya di tengah ininya. Nah mau nggak mau kalian mesti bikin dudukan untuk gearbox planetaris supaya agak lebih tinggi biar pas dia main ini nggak mentok di kopel atau link rod seperti ini bosku. Kan? kalian bisa lihat nah ada space jadi si kopel ke sini kurang lebih sekitar 5 milian itu gak kena karena saya udah naikin bikin plat dudukan seperti ini biar gearbox agak lebih naik ke atas biar gak mentok di kopel dan link road Oh iya. <tuh> Terus untuk uh, pelintar ini yang yang yang paketnya seperti ini. Kalau menggunakan motor yang 550 seperti ini, itu kan lebih panjang. Kurang lebih sekitar 5,6 cm lah dari ujung sini ke ujung sini kurang lebih sekitar Hampir 6 cm lah, sekitar 6 cm lah. Nah, itu juga uh, ada masalah. Karena kan kalau yang enaknya itu kan menggunakan motor yang 5.40. 5.40 itu pas, tapi kalau yang pakai 5.50 itu lebih panjang. Mau nggak mau, dudukan bemper yang gabung ke, ke Serpo itu dibalik bro jadi kayak begini nih contohnya mestinya kan nah lebih jelas kan mestinya kan untuk lubang ini kan untuk lubang bemper ini saya balik biar motor masuk servo juga dapat bisa kepasang cuman catatannya jadi jadi ya untuk untuk untuk uh, apa ya dudukan bempernya kita nggak bisa pakai yang sistem uh, as kalian seperti ini as ini enggak bakalan bisa karena ketutup mau nggak mau pakai sistem yang frame di sini dijepit paling itu doang sih ya untuk modifikasinya biar lebih enak jadi yang pertama ya kita bikin plat supaya lebih tinggi gearbox. terus kita balikan dudukan servo steering atau dudukan bumper dan support steering kita balikan biar ini bisa masuk baru kita bisa pakai yang 550 mau tipenya brushless atau brush sorry brush head atau brushless pakai 550 itu udah pasti masuk jadi ya mau gak mau ini dibalik. Dan ini juga ditinggikan. Selebihnya semua sama. Cara pemasangannya semua sama. Kayak shock tower, suspensi. Uh, apa yang ini namanya? Uh, uh, TC, transfer cash Ini sama semua gak ada masalah. Dan ini juga enak muternya enggak ada berat enggak ada enggak ada yang tertahan Oke enak paling step berikutnya pemasangan body dan remote jadi uh, untuk video kali ini untuk market frame udah beres tinggal kita dong remote Oh iya, ISC sih belum saya pasang, tapi kalau di ISC enggak terlalu sulit sih untuk pasang. ISC paling tinggal tempel di paling kita tempel di sini, terus baterai juga kita pasang di sini, seperti ini bosku. Oke okay, bro Oke okay, bro Oke okay. video kali ini cukup sekian jangan lupa di subscribe di like serta di komen mungkin uh, kita bisa diskusi untuk masalah perakitan ini kita bisa diskusi di komen jangan lupa di subscribe serta di like biar nggak ketinggalan di video berikutnya karena uh, saya juga belum tahu mau pakai body apa terus remote juga saya belum belum belum tahu mau pakai apa. cuman yang jelas kalau bisa kasih saran ya Bro menggunakan bodinya body apa terus remote juga menggunakan remote apa. Oke Bro. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke Bro. Bye.